Keluarga Indra Bekti mengucapkan terima kasih atas donasi dan sumbangan dari berbagai pihak. Keluarga Indra Bekti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan donasi bagi pembawa acara tersebut yang sedang dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo di Jakarta Pusat. Adik Ipar Indra Bekti, Komoriki, Mengungkapkan bahwa donasi terus berdatangan untuk membantu biaya perawatan Indra Bekti yang sedang mengalami pecah pembuluh darah di otaknya. Selain itu, Aldi Taher juga ikut membantu dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening istri Indra Bekti. Adik Indra Bekti, Cipta, mengucapkan terima kasih atas kebaikan Aldi Taher. Kondisi Indra Bekti saat ini sedang membaik meskipun masih dirawat intensif di ruang ICU. Keluarga Indra Bekti juga meminta doa agar kondisi Indra Bekti semakin membaik. Selain donasi yang diterima keluarga Indra Bekti dari beberapa pihak, ternyata ada juga sumbangan dari berbagai kalangan. Misalnya saja, sebuah kelompok seniman turut memberikan sumbangan sebesar Rp10 juta rupiah untuk membantu biaya perawatan Indra Bekti. Kelompok seniman tersebut mengungkapkan bahwa mereka merasa terpanggil untuk ikut serta membantu sesama yang sedang membutuhkan. Kami merasa terpanggil untuk ikut serta membantu sesama yang sedang membutuhkan. Kami berharap semoga sumbangan kami dapat sedikit membantu keluarga Indra Bekti dalam mengatasi masalah yang dihadapi saat ini, ujar salah satu anggota kelompok seniman tersebut. Selain itu... Beberapa perusahaan juga turut memberikan sumbangan bagi keluarga Indra Bekti. Salah satunya adalah perusahaan farmasi ternama yang menyumbang sebesar 50 juta rupiah untuk membantu biaya perawatan Indra Bekti. Perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa keluarga Indra Bekti merupakan salah satu konsumen setiap perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut ingin memberikan sumbangan sebagai bentuk rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh keluarga Indra Bekti. Keluarga Indra Bekti mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan oleh kelompok seniman dan perusahaan tersebut. Mereka juga menyampaikan bahwa sumbangan tersebut sangat bermanfaat bagi keluarga mereka dalam mengatasi biaya perawatan Indra Bekti yang cukup besar. Kami sangat berterima kasih atas sumbangan yang diberikan oleh kelompok seniman dan perusahaan tersebut. Sumbangan tersebut sangat bermanfaat bagi kami dalam mengatasi biaya perawatan Indra Bekti yang cukup besar. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan donasi bagi keluarga kami, ujar keluarga Indra Bekti.